Oke, okay, halo teman-teman semuanya Hari ini kita akan jalan-jalan menuju ke pusat latihan gajah di Minas Kita akan menempuh waktu lebih kurang satu jam lebih Atau mungkin bisa jadi dua jam Karena kondisi jalan yang belum bisa digunakan bagus atau enggaknya. Nanti Jangan lupa terus video ini sampai selesai Dan ikuti semua kegiatan kami ikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya Oke okay, pak Oke, okay, stay tune <laughs> Okey dah dah video? dah guys cik dan semuanya support terus saya punya channel ini macam mana kita nak jadi youtuber <laughs> jangan lupa subscribe like share ok tak akan jalan-jalan ke pusat latihan gajah itu di Minas nah jadi kira-kira berapa jam pak dari sini pak? satu jam dari kota Pekanbaru oke satu jam jadi kita akan berjalan selama satu jam saksikan terus video ini sampai selesai dan ikuti semua Udah. jadi kita berhenti makan dulu pak makan dulu yuk naper <laughs> oke guys kita makan dulu jadi nanti setelah makan kita bakal lanjut lagi perjalanan nah mungkin kita habiskan waktu sekitar 30 menit lalu kita lanjut lagi perjalanan kita Oke, okay, teman-teman semuanya Nah, dalam perjalanan kita ini Kita akan lewat ke jalan tol Nah, jalan tol ini adalah Satu-satunya tol di Riau Yang menghubungkan acara Pekanbaru dan Dumai Kita akan lewati jalan ini Keluar dari Gerbang Minas Nah, di Minas itu nanti kita akan lanjutkan perjalanan Sampai ke pusat latihan gajah Nah, sebagai syarat masuk tol Kita bayarnya pakai okay kartu e -money. jadi kita pakai e untuk bayar uh, biaya dari penggunaan tol ini Oke teman-teman semuanya, nah kita sekarang udah mau keluar dari gerbang Tol Minas uh, Kita sudah menempuh jarak tadi dari gerbang Pekanbaru ke gerbang Tol Minas ini sejauh berapa? 9 km 9 tadi Pak ya Kita sudah menempuh jarak 9 km, kita akan keluar di gerbang Tol Minas semuanya sekarang kita udah sampai di pusat latihan gajah di Minas. Nah itu di belakang saya tuh ada papan pelangnya, ada papan pelangnya. Terus di sana juga tadi saya lihat ada beberapa gajah yang uh, dikonservasi di tempat ini. Oke, bagaimana kegiatan kita pada hari ini dan bagaimana keseruannya? Tetap saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Teman-teman semua, ini dia pusat latihan gajah yang berada di Minas Provinsi Riau. Pusat latihan gajah ini oleh pemerintah menjadi wadah konservasi bagi gajah Sumatera yang ada di Riau. Teman-teman, di sini gajah-gajah dirawat, dilatih, dan dilestarikan dengan sangat baik. Di sini sudah seperti saudara, ya, dengan gajah-gajah. Di sini, gajah-gajah di sini sudah akrab dengan manusia. Teman mereka dilatih mulai dari mengangkat kaki sampai mengambil benda. Loh, wah, hebat banget deh pokoknya. Selain dirawat dan dilatih, gajah-gajah di sini juga dimandikan dengan rutin, loh! Wah, sepertinya senang banget sih gajah dimandiin. Jangan lupa ya, gadingnya juga turut dibersihkan, cukup digosok-gosok, lalu disiram deh, seger-seger-seger. Oke teman-teman semuanya kita sudah selesai kegiatan kita pada hari ini Kita tadi sudah mengunjungi gajah um, Dan kita juga sudah belajar tadi bagaimana gajah-gajah itu dikonservasi di sini Dan sekarang waktunya pulang Sampai ketemu di video-video selanjutnya